So sorry, not... Omoda 5, pesaing tangguh untuk Honda HR-V so so Mobil ini dirancang sepanjang 18 bulan untuk dijadikan produk global Debut global dikala itu dicoba di Guangzhou Auto Show 2021 serta diklaim menerima respons yang baik di pasar otomotif Cina ataupun di luar negara. Bagi industri mobil ini penuhi standar global lewat realisasi platform global, serta fokusnya hendak mengincar konsumen muda khususnya di Indonesia. Mobil baru Cherry, Omoda 5 yang meluncur pada tanggal 8 Februari kemudian berpeluang dijual di Indonesia. Mobil ini dipublikasikan produk global awal yang spesial dijual di Uni Eropa serta negeri setir kanan misalnya Indonesia dan Asia Tenggara. Bagi Yintongyu, Yu, Chairman Cherry Automobile Co. Ltd. Omoda 5 yang sudah meluncur dari jalan di pusat manufaktur cherry di Wuhu, Provinsi Anhui, China merupakan model berarti untuk industri sebab dibesarkan bersumber pada permintaan internasional. Ini hendak jadi inovasi model bisnis yang berkepanjangan serta menciptakan hasil terbaik buat pasar dalam negara ataupun global, kata Tong Yu dalam penjelasan tertulisnya, Jumat, tanggal 18 Februari. Tujuan pasar internasional awal buat Omoda 5 merupakan Rusia, setelah itu Uni Eropa, serta negeri dengan pasar setir kanan semacam Indonesia, Australia, Malaysia, serta yang lain. Bila dijual di Indonesia, Omoda 5 bakal menaikkan deretan model SUV yang telah dijanjikan ceri motor Indonesia bakal dipasarkan, ialah Tigo 4 Pro, Tigo 7 Pro, serta Tigo 8 Pro. Ketiganya direncanakan dijual pada semester 2 tahun ini. Omoda 5 memiliki dimensi panjang 4.400 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.585 mm, serta jarak sumbu roda 2.630 mm. Sedangkan dapur pacu dibekali 1600 cm kubik 4 silinder berbahan bakar bensin. Kami berharap Omoda 5 dapat jadi pengalaman pembelian serta opsi baru yang lebih baik untuk konsumen spesialnya generasi muda di Indonesia, kata Kinggang, Marketing and Product Director Cherry Motor Indonesia. Demikian sekilas info dari kami, mengenai mobil baru yang akan masuk Indonesia Dan ini merupakan pesaing berat untuk model SUV menengah, khususnya Honda HR-V Kira tunggu info terbaru selanjutnya Salam, Car2 Channel